Coba RFC kita bersatu bersatu Ya. Sampai. Ya. Ya penyerahan. Mau mau mau mau mau. tiga.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 sa gelpar satu akan ya jauh-jauh ke -jauh. demo wah iya, iya. ini gelandang gimana udah siap belum nih mainnya ah sudah sih semua pada ngebut dikit ini oh. senior ya ini senior Gilbert FC lagi makan nah, gimana persiapannya nih hari ini nih? persiapannya ya nyarap udah pakai lontong sayur mantap ya jauh-jauh ke depok cuma makan lontong doang ya kita perlu belum berlari oh berlari eh. adiknya kasih ya tuh masih cuma ngeliatin nah, doang wah Oh, jauh ke depok, makan lontong sayur hehehe <laughs> eh masuk youtube ini YouTube. YouTube. iya mantep <laughs> iya jalan dari rumah jam berapa bu? jam 6 mana bapaknya? Oh, no. wah ini sporter porter cilik gilbar FC Nah naik motor aja ya. Ini kawan belum datang nih. Apa? tambahin dong, Bang Asari ini ya. belum nongol nongol nih. Oh, Bang Asari masih belum boleh dia. Belum boleh Tapi datang nggak dia? Tadinya mau ikut. Ya. Mau beristirahat ya. aja dulu. Wow, keren dah Jalan-jalan dulu. Manteman teman. Ambon. Oh, ampun dari rumah jam berapa buat? Hah? Dari rumah jam berapa? Tidak. Ya. Tidur kagak nih? Tadi ntar ah, kurang om, fit om, lagi. Tidur, ya. <laughs> om, cok, om. tidur pula, ya? Wah, ini ungu semua. Ini jam dua pagi dari Bogor. Iya, waduh, Sampai situ. jam Arman, jaya nggak capek lah. Ini datang kita bergabung. Bogor dari <tis> depan eh semangatin dulu dong kiper dia percaya diri gimana ya, sih kapten ya. ah apalagi di sini semalam bang, jadanya <tuk> matang ini ada kata alasan bang <saysia> Jadi, kalau di lapangan, tapi kalau di lapangan beda <tuk> yeah. ya, mm. yeah. uh, apalagi, apalagi rumputnya mantul <tuk> yeah, yang penting dari tadi tidak saling komunikasi dan saling support oh, main trofeo-trofeo bareng kita uh, semangat bro. Ini tim apa om? Hmm? Nama timnya apa? Oh saya dari Denop. Denop ya. Knob, ya. Uh, semangat hmm. buat Gilbert ya. Yeah. Next pertanian kita main lagi. Perasaannya gimana nih om? Wah, asik seru. Lapangan <laughs> bagus cuaca nah, bagus. Tri. Iya. aneh, Berarti ya. Semangat om ya. Oke. Okay. Ini om. Perasaannya om. Nih main di sini nih om trofeo di sini om gimana om? Kenapa? Alhamdulillah puas. Puas ya om? ya? ya Bala, tapi masih puas lah puas ya iya. mana -mana. ini om jalan dari jam berapa nih om? Sini. jam 6 jam 6? Oh, 6 oh, iya. siap anak-anak jalan jam 6, lah jalan naik apa motor? motor deket sih ya buat gilbar Kecil. terus semangat Junjung sportivitas lanjut uh, terus mana? mau, mau masuk? yang mana eh, ini ini kayaknya ketuanya ini iya, ketuanya. iya ini ketuanya saya cuma ngatur doang bang <laughs> ini awal terbentuknya gimana nih om? Oh, <laughs> tim ini nih <laughs> awal terbentuknya oh, ada ada sekitar berapa tahunnya uh lama juga ya dari dari Dharma Janur Dharma Putra baik lainnya Dharma ini nyari-nyari Pemain. pemainnya asli, asli Dharma Putra, apa dari luar? Om, ada yang dari luar juga, dan dari kampung, ya ada dari kampung wilayah. Oh, terima semuanya, ya. Iya, da daerah mana? Pasar ya, ya. Minggu, jati Padang, Pak Minggu jati Padang, berat?